Welcome back to channel Roma 21. Kali ini dalam segmen taruma Asri, tayangan rumah-rumah di kawasan yang asri. Saya sudah ada di rumahnya nih. Yuk kita lihat rumah yang ada di dalamnya yuk yang ada di presium kebayoran baru. <tik> Nah, di lantai satu ini terdapat satu ruang tamu yang cukup luas dengan satu sisi sudutnya bisa digunakan sebagai tempat foto dan hiasan. Lalu, ada satu ruang keluarga juga yang menghadap ke taman yang asri. Taman ini juga memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. Lalu, ada satu ruang makan yang menjadi satu dengan dapur, Nolis ya, Sobat Rumah Dua Satu. Lalu kita lanjut ke lantai 2 yuk Sobat! Kamar tidur yang setiap kamarnya dilengkapi dengan kamar mandi. Yang sudah kita review, jika kalian tertarik dengan video kali ini, bisa hubungi kami.